Pak Ir, punten Pak Ir, lagi kena musibah Pak Ir Semua motor kena lagi, posisinya sama lagi kayak yang lagi kecelakaan di Asyok Pak Ir Warung kena semua Pak Pak Ir Ya, tutur. Motor saya juga kebagian Pak Ir alhamdulillah masih baret <messas> kejadian di Gebang Raya di Kecamatan Gebang